20. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio. Di bulan September tahun 2020, jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio. Di bulan September tahun 2020, pertama untuk kategori kesehatan, selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan, selanjutnya support energi dalam kategori kardus dan pekerjaan, selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan.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 Dan di sini pilihan itu sangat mengganggu dan sangat berdampak negatif kepada kesehatannya, karena di satu sisi pilihan ini sangatlah berat dan sangat berarti di dalam kehidupannya. Dan di sini menggambarkan bahwasanya kesehatan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020 itu akan mengalami penurunan dikarenakan akan dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat, dimana masing-masing pilihan tersebut sangat berarti di dalam kehidupan seorang Scorpio. Dan disinilah kesehatannya akan sangat terganggu, dan untuk support energinya adalah kenaik opson. Secara umumnya, kenaik opson itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020 itu sedang mengalami penurunan, dikarenakan seorang Scorpio dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat. Dan di sini, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sahabat Scorpio sendiri memberikan masukan dan motivasi agar seorang Scorpio fokus dan bangkit, serta memperbaiki kesehatan di bulan September tahun 2020 dan untuk kartu keuangannya adalah "two open tackle" ataupun "dua koin". Secara umumnya, "two open tackle" itu diartikan proses kestabilan ataupun zona nyaman, zona kestabilan. Dan di mana di satu sisi sedang berusaha dan mengancang-ancang untuk mengambil tindakan agar keuangan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan di sini menggambarkan keuangan Scorpio di bulan September itu sedang dalam proses stabil ataupun di dalam zona kestabilan. Namun di satu sisi seorang Scorpio ingin mengambil satu langkah ataupun satu usaha di mana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dengan melakukan suatu tindakan ataupun suatu usaha dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio tidak akan mengalami gangguan apa apa di dalam zona nyaman serta di sini seorang Scorpio ingin mengambil langkah agar keuangannya lebih bagus lagi dimana seorang Scorpio mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kari pekerjaan seorang Scorpio adalah Ten of One ataupun sepuluh tongkat secara umum Ten of One itu diartikan merasa hidup semakin berat merasa semua ditanggung sendiri ataupun merasa semua beban ditanggung sendiri dikarenakan di sini seseorang tersebut memilih untuk memperjuangkan serta mendapatkan keuangan dan karir yang lebih bagus lagi jadi di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020 ini ia dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan di mana di satu sisi seorang Scorpio kelelahan dan benar-benar fokus di dalam pekerjaan namun di sini seorang Scorpio mendapatkan dukungan dari pasangan. Dan di sini juga menggambarkan karya pekerjaan seorang Scorpio akan meningkat di bulan September di mana suatu usaha Scorpio lakukan adalah dengan memperbanyak pekerjaan yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi serta mendapatkan kardar pekerjaan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Scorpio sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang banyak sehingga di sini merasa terbebani dan merasa hidup ditanggung sendiri namun di satu sisi, seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun yang merupakan anak Scorpio sendiri memberikan doa dan dukungan kepada seorang Scorpio agar Scorpio fokus serta mendapatkan keuangan dan kehidupan dan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Scorpio dan kartunya adalah Two of cup ataupun Dua Piala Secara umumnya, two of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen serta di sini mencoba untuk membahagiakan pasangan. Jadi, di sini menggambarkan untuk asmara seorang Scorpio di bulan September tahun 2020, seorang Scorpio yang single akan bertemu seorang pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkah maju bersama seorang pasangan, di mana seorang pasangan dan Scorpio akan menjalin hubungan yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan dan untuk Scorpio yang sedang memiliki pasangan di sini adalah memiliki komitmen bersama seorang pasangan untuk menjalani hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di mana seorang pasangan akan mendukung Karir pekerjaan serta kesehatan dan kehidupan Scorpio lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 di sini juga dikategorikan Scorpio dan pasangan akan saling mensupport dan saling memotivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan Seorang Scorpio bertemu pasangan dan memiliki komitmen serta bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, di mana seorang Scorpio yang single akan mendapatkan dukungan dari seorang anak, yaitu anak tetangga ataupun anak saudara, yang menjadi suatu tujuan ataupun motivasi seorang Scorpio bersama pasangan untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan. Dan untuk Scorpio yang berpasangan di sini, seorang Scorpio mendapatkan dukungan yang sangat bagus dari anak seorang Scorpio sendiri, di mana seorang anak mendukung Scorpio agar lebih bahagia bersama pasangan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the magician, secara umum, the magician ini diartikan mahir dalam segala hal: mahir dalam melakukan hal-hal yang disentuh, mahir dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat berat, dan mahir dalam memiliki ide yang bagus untuk kedepannya dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio di disini menggambarkan Scorpio mengalami penurunan kesehatan di Karmadang. ia sedang memilih suatu pilihan yang sangat berat di mana sangat berpengaruh kepada kehidupannya dan di sini seorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun kerabat serta sahabat Scorpio mendukung Scorpio agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan The Magician disini menggambarkan Seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu untuk mendapatkan kesehatan dan mampu memperbaiki kesehatan di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio, di sini menggambarkan keuangan Scorpio berada di dalam zona stabil ataupun proses kestabilan, di mana di satu sisi seorang Scorpio ingin mengambil langkah untuk memperbaiki dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun merupakan anak Scorpio sendiri memberikan dukungan dan motivasi. Dan the magician di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu mewujudkan impiannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan, seorang Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio di bulan September akan mendapatkan pekerjaan yang banyak di mana seorang anak mendukung Scorpio sendiri untuk menunjang keuangan, karir, dan kehidupan Scorpio lebih bagus lagi di bulan September. Dan The Magician di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu bekerja sendiri dan mampu mengatasi semua pekerjaan meskipun keadaan banyak dan di sini sosok Scorpio mampu mendapatkan karir pekerjaan keuangan serta kehidupan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 dengan mewujudkan semua impiannya dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Scorpio bertemu pasangan dan memiliki komitmen di mana mendapatkan dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan anak tetangga ini merupakan kepada Scorpio yang single dan Scorpio yang berpasangan dan The Magician di sini menggambarkan seorang Scorpio dan seorang pasangan mendapatkan kebahagiaan di bulan September di dalam kategori hubungan asmara yang sangat bagus bersama seorang pasangan di bulan September tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan September tahun 2020 itu berada di angka 2